Halo bro ketemu lagi di channelnya si Muni Oke okay, thank you so much yang udah sering mampir yang sering kasih jempolnya Dan yang jelas sih yang udah subscribe ya biar nanti kita bisa live chat di live streaming gue setiap minggunya Oke okay, kali ini kita akan bahas Ragnarok Online X Next Generation yang jelas untuk ganti jobnya ke Whitesmith Dari Blacksmith ya bro ya dari uh, merchant. Ini tidak seseram apa yang saya bayangkan untuk monster yang munculnya bro Oke okay guys, ketemu untuk saat ini kita akan bahas abis untuk jobnya White Smith, bro. Gue udah rubah job. Dan ternyata cukup membingungkan karena memang gue belum belum terlalu familiar ya untuk game ini. Sebelumnya gue nggak pernah mainin game Ragnarok tapi baru kali ini gue coba bedah dan ternyata cukup menarik banyak sekali fitur-fitur yang pada umumnya dulu sangat terkenal sekarang mereka cuman buang-buang aja ataupun digratisin seperti loan out ataupun untuk set status nggak terlalu mahal ya bro ya dan kita bisa terjangkau dengan hanya cukup memainkan game ini secara free. Cuman ada satu hal yang harus kita bahas di sini mengenai adalah Uh, skill untuk mengambil uh, keuntungan dari dropan jenny yang lebih besar yaitu green nah, Green ini gue maksimalin coba dan uh, cartemination termination sebagai stun area itu untuk uh, membackup ya bro ya Dan gue pake skillnya dari meltdown dan juga uh, skill untuk melempar jenny Jadi sebenarnya yang harus kalian pertimbangkan ini adalah mengenai Start point yang harus kalian masukkan hard jenny ini sebenarnya cukup uh, Merugikan kalau kalian lebih dari level 2 ya Karena akan memakan lebih dari 400 jenny per sekali hit Sedangkan dalam membunuh monster itu Kalian bisa sampai 5-6 kali hit ya bro Ya otomatis kalian akan terkuras habis Untuk jenny nya itu sendiri Dan banyak sekali teman-teman yang baru mau nyoba untuk uh, Job uh, ini uh, Jadi alangkah lebih baik kita Perhatikan saja untuk hard jenny dan max maksimum over trust walaupun itu besar ya mem, e, Untuk me, apa, Menjatuhkan monster yang Sedang kita buru Cuman saya pengen tahu ini worth Apa enggak untuk pengembalian 20% dari e, e, Penghasilan jeni yang Monster sudah kita bunuh Makanya gue coba untuk hitung di timer Dalam waktu 1 menit gue bisa Mendapatkan jeni ataupun malah berkurang Oke okay, Di detik Oke, okay, detik 13 kita udah berkurang 1000 dan kemudian bertambah lagi karena monsternya mati. Cuman ini e, menurut saya sangat tidak worth it karena posisinya. E, si monsternya ini 3 level di bawah kita, di level 57 harusnya dia lebih cepat terbunuh ya. Tapi karena damage-nya saya nggak maksimal untuk jobnya pada saat di blacksmith itu otomatis kalian untuk buffnya harus dimaksimalin gua karena pengen nyoba uh, uh, uh, untuk skill green yang tadi yang untuk menghasilkan jenny sebesar 20% ternyata itu nggak berfungsi lebih baik ya bro ya tidak sesuai harapan saya dalam satu menit malahan kayaknya gua nggak akan bisa menguntungkan dari jenny malah jadi rugi <gih> otomatis uh, kalkulasi perhitungan saya hancur mah bro karena saya kira dari dua skill yang mengeluarkan per 200 e, Jenny, sekali hit itu e, bisa seimbang dengan e, greennya e, dari skill e, white smith yang sudah saya maksimalkan. Aturannya sih 20% kalau misalkan mengeluarkan Jenny-nya 400, seharusnya gue untung. Oke, gue coba lagi di si Minorus. Minorus tuh... Uh, lebih tebal lagi, ini lebih parah lagi di level uh, 59 ya Beda di bawah level saya 1 Cuman ternyata untuk job ini benar-benar sulit sekali uh, mengandalkan equip yang apa adanya Dengan equip memang saya ada kesalahan dari upgrade itu hanya maksimal di 73 Dan tamengnya 80 Sedangkan untuk full armornya saya ada di equip biru Dengan uh, upgrade yang terbilang rendah ya harusnya ini udah di atas 60 semua sedangkan aksesorisnya udah masuk di angka 20 ini masih belang-belang jadi otomatis damage dan daya tahan gua nggak terlalu kuat untuk e, apa namanya untuk menahan dua monster ini sekaligus e, tapi e, mungkin dengan doping dari potion yang memang gua pakai itu bisa saja e, tapi akan menjadi boros ya bro ya Uh, otomatis tetap buat teman-teman tipsnya kali ini gue tetep informasiin bahwa kalian harus lebih fokus di masalah upgrade senjata Dan armornya ya jangan terlalu memikirkan untuk masalah refine, refine itu sebenarnya ke plus 3 aja udah cukup ya Jangan berharap lebih dulu uh, sebelum kalian kaya maksud saya <laughs> Oke okay. mungkin teman-teman yang lain juga ada yang lebih ngerti, lebih paham juga dia lebih mengutamakan untuk equip putih aja Dan dia di tier ataupun dinaikkan levelnya di upgrade karena equip putih memang bisa di tier sampai 4 ya bro ya Itu pasti untuk skill hit damage ASPD lebih tinggi lagi Cuman memang agak susah juga ya Karena posisinya kalaupun dipakai solo tetap aja itu akan bocor uh, uh, Makanya saya lebih memikirkan gimana caranya uh, Dengan equip biru yang mau coba saya build ini Bisa uh, bertahan dan irit ya bro ya Oke okay. Hampir 2 menit untuk ngebunuh monster aja 2 biji per 1 menit ya bro ya Jadi ini bener-bener kebilang -bener rugi Dan saya udah kehilangan kurang lebih 3000 jenny <tik> 3000 k 3k 3k Oke okay, kita tester lagi ini yang udah saya coba riset Dan saya coba ngecek aja menggunakan pet ini Sebenarnya doping ya Pet itu doping kalian mungkin harus punya juga ya Walaupun satu buah Uh, gua uh, berarti lunatic ini Dia ada kelebihannya Karena memiliki HP ya Tambahan HP dan juga kritikannya yang lebih tinggi Karena kualitasnya beda uh, Dan ini gue pakai si rocker ini Sebenarnya untuk menaikkan dari SPD Dia punya SPD bro Dan uh, cukup mumpuni lah Kalaupun gua urus ya Nggak dilepaskan ya <laughs> Karena susah lagi nangkepnya Uh, sedangkan ya kebenaran gue dapetnya si lunatic ini dia lebih tinggi lagi untuk kualitas dari uh, padnya Ini ada 28 uh, dari 48 ya untuk si rocker Sedangkan si lunatic lebih tinggi Minorus Oke okay deh sorry ya kalau misalkan agak lag karena gue coba sambil record juga untuk bersamaan ini biar cepat <laughs> ada beberapa aplikasi yang mengganggu. Jadi ya udah ini kesimpulannya berarti memang untuk Jabuat Smith ini lebih baik pakai car carstone e, e, area dan skill hitnya masih menggunakan yang dari Blacksmith dan buff -nya ya dimaksimalin. Itu aja sih. Sebenarnya e, apa namanya yang terbaik dari White Smith ini kalau saya lihat e, dia hanya e, apa namanya mengandalkan dari stun area aja ya nah ini padahal saya udah punya juga e, kartu untuk di aksesoris untuk stun area rest 30% tapi tetap aja pening ya e, begitu di sikat si minorus e, mungkin gua harus setting lagi biar e, menyesuaikan dengan skill minorus yang e, lebih cepat dari e, skill stun gua oke kata mination ini menurut gua sih memang harus dimaksimalin itu aja menurut saya untuk white smith ya untuk white smith yang sisanya itu kalian yang kalian pernah pakai di blacksmith itu skill buffnya dimaksimalin aja lumayan lah untuk saat ini gua pakai tambahan dari pet tuh bener-bener ngebantu banget karena memang untuk upgrade nya gua memang bener e, dibawa 80 ya karena untuk nyampe ke sana juga butuh energi yang besar <laughs> butuh biaya nggak sedikit maksudnya sedangkan keburu datangnya pet ini juga makan kristal gua udah hampir 200 ribu gua keluarin untuk dapetin dua buah pet ini oke okay, untuk saat ini kita akan bahas untuk status tapi kayaknya udah cukup deh kalian mungkin bisa memberi kesimpulan kalaupun ada kurang lebihnya kalau kalian mau kasih masukan jangan lupa untuk e, komentarnya juga like and supportnya ya bro ya apa yang harus kita bahas dan gimana caranya solusi untuk e, biar mempermudah kita memainkan game, game ini Yang memang banyak sekali e, secara overall itu hampir puluhan juta yang memainkan game ini di seluruh dunia ya bro ya Ya mungkin teman-teman tergiur untuk e, masuk server baru yang kemarin baru muncul Tapi karena gue udah terlanjur munculnya ada di Majapahit jadi ya nggak masalah ya beda server pun yang penting intinya sih ilmu yang kita sharing ini uh, bisa digunakan kalian pada saat memainkan game di server apapun. Uh, ya semoga aja kalian bisa lebih baik lagi dan tidak melakukan beberapa kesalahan penting ya. Uh, walaupun di di game ini menurut gue tuh udah cukup luar biasa ya karena posisinya untuk fitur-fitur yang mahal di uh, game yang lain di sini bener benar dibikin murah karena mereka punya fitur yang lebih baik lagi dan lebih canggih lagi bro. Oke okay, ini berarti menguntungkan Oke okay, skill ini menguntungkan yang gua setting Jadi white smithnya hanya dipakai car termination uh, Doang ya untuk skill stone areanya Dan untuk skill yang lainnya tetap yang dipakai adalah yang di blacksmith Oke okay deh Ini kalau nggak di timer gua pasti akan blank Gak akan terlalu tahu Dan pakai momon yang lain pun yang lebih empuk juga malahan Jadi susah Kalau ini kan satuan ya Jadi gua bisa lihat monsternya terbunuhnya dalam satu menit Berapa biji Uh, dan uh, bentuk uh, jenny yang gua dapatnya bisa dikalkulasi uh, intinya sih dalam 2 menit ini gua bisa dapat 2K uh, 1 menit setengah ya, 1 menit setengah barusan udah 2K naik ya semoga nanti uh, bisa menjadikan pundi-pundi jenny gua makin banyak karena si blacksmith ini cukup repot <laughs> Oke, okay, thanks for watching. Don't forget to like and subscribe nya, my friends. Semoga kalian terhibur dan bisa dijadikan dasar basic kalian untuk memainkan permainan di sini ya, bro ya. Oke, okay, jangan lupa juga nanti di episode selanjutnya kita bahas karena gua punya satu lagi karakter yang gua rawatin di sini yaitu adalah High Price, my bro. High Price kemarin udah baru ganti job bareng-bareng dan Uh, semoga nanti kita bisa sharing ya Oke okay, jangan sampai lupa dan tekan tanda loncengnya Biar kalian dapat notifikasi dari channel saya di episode selanjutnya Dadah bye bye ma bro